serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat sedukar Let's Lord tentunya Baiklah para sahabat Let's dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentu kita ke kabar pertama para sahabat, ya ada info spesial juga yang kita dapatkan lagi-lagi diingatkan oleh akun L2W persahabat ya untuk memvoting idola kesayangan kita Yuk vote Leslar, dukung artis favoritmu di infotainment world 2021 Vote di aplikasi video live foto Leslar di Facebook, Twitter, dan Instagram SCTV Dan juga bisa via SMS Kita tunjukkan kekompakan dan kesulitan kita persahabat ya untuk mendukung Dedek Elasti dan kakak Rizky Bilar dan tentunya idola kita di sini masuk berkapel persahabatnya nominasinya ada lima nih masya Allah mudah-mudahan pasangan suami istri ini bisa mendapatkan penghargaan Abi Rabbal Alamin dan kakak bilar. Masuk Celebrity of the Year dan juga Most Carming Male Celebrity, Masya Allah, tentunya lagi-lagi suatu kebahagiaan untuk kita semua. Mudah-mudahan Lesti dan Bilar bisa mendapatkan penghargaan dalam acara Entertainment World 2021. Dan kita lihat persahabat, ya ada sebuah kalimat Gerson juga yang dituliskan oleh L2W. My lesson lovers, yo vote kesayangan kita Lesti dan Bilar di Infotainment World 2021 Pastikan gak salah vote, gaspol guys, jangan kasih lengah. Wow, <laughs> luar biasa dukungan persahabat ya Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid selalu mensupport support jadi Lesti dan kakak Bilar Selanjutnya kita lihat juga persahabat, dia ya, ada spesial banget nih semalam ada yang ngemola bareng juga nih persahabat ya, Wah wow. <girly> luar biasa. Dan kita mendapatkan info nih persahabat ya dari kakak Bilal bahwa bakal ada satu acara lagi persahabat ya mudah-mudahan lancar dan tentunya disukseskan, yaitu acara ngunduh mantu persahabat ya, tentunya akan diadakan di Medan dan pasti akan disiarkan di Antv. Masya Allah, makin gak sabar. Menunggu acara ngunduh mantu Lesti dan Rizky Bilar Dan kita lihat keunggap berikutnya Ditemani oleh sang istri tercinta Memakai baju pink, kerudung hitam Masya Allah Si cantik dada Lesti Kejora Selalu menemani suami Para yang luar biasa Kebersamaan yang membuat bahagia Semua para fans ya Dan kita lihat juga Dede Elasti ternyata sangat bahagia bersahabat dia ya, Dan in ada info penting juga untuk kita semua dari Dede Elasti Menyampaikan atau menyebutkan tanggal 5 Itu adalah acara ngunduh mantunya, Masya Allah Tuh bersahabat ya tanggal 5 tinggal 3 hari lagi Kita akan bersama-sama menyaksikan acara yang paling spesial juga nih Dalam pernikahan Dede Elasti dan kakak Rizki Bilar dan kita lihat juga para sahabat ya, Keunggahan selanjutnya Ini adalah momen spesial banget nih Ketika live instagram dedek dan kakak para sahabat, Ya masya Allah Tentunya terpantau Terjebak kamera Momen cute saling suap-suapan manja nih persahabat ya Dari Lesti dan Bilar membuat diri para jomblo aja nih persahabat ya <guluh> Dede yang disuap, gua yang manggap nih <guluh> Luar biasa keromantisan, kedekatan, kebersamaan dari Lesti dan Bilar Mampu membuat para mama leslar khususnya para persona tentunya para persahabat ya Melihat kekiutan keromantisan dari idola kesayangan kita ini dan kita lihat persahabat ya tentu semalam kita dibuat juga nih agar resah ya, tiba-tiba live instagram di deklasi gejora terjedani, tetapi waktu jeda ini ada momen yang paling kiut persahabat ya ketika kemesraan itu terpampang di depan mata nih masya allah ini detik-detik saat live dede Lesi kejora dan kakak abila terjeda persahabat ya <guluh> jeda macam apa ini kenapa jeda aja kiut masya allah tuh persahabat ya terjeda aja posisi mereka lagi cute kiatnya persahabat ya Duh. <guluh> Mudah-mudahan saja berkah bahagia selalu untuk mereka berdua, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan berikutnya juga persahabat ya, tak lupa kita mendukung idola kita dalam acara Indonesian Television Award. Persahabat kita lihat di sini, ada Deddy Lesti dan Kakak Bilar dalam rangkaian acara lamaran. Persahabat ya, takdir cinta Leslar. Lesti dan Bilar ini masuk nominasi juga nih masya Allah. Luar biasa, kita harus tunjukkan kekompakan kita, Pak Ya, tentunya Dedek Lesti dan Kakak Pilar masuk nominasi program spesial terpopuler. Luar biasa, tentunya kita harus vote nominasinya. Tentunya jangan sampai lengah, kita buktikan, Pak ya, bahwa kita sebagai fans sejati bisa untuk mendukung Dedek Lesti dan Kakak Rizki Pilar. Berikutnya juga kita lihat persahabat dari UGA dari IGSnya Kak Natareza ternyata semalam ketemu Kak Natareza ya Masya Allah Ada sebuah kalimat kian seni dituliskan Ketemu pengantin baru selamat ya Rishi Bilar dan Lesti Kejora Semoga menjadi keluarga Samawa, Amin Wow doa terbaik diberikan oleh Kak Nata Reza Untuk pasangan pengantin baru Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Masya Allah luar biasa Selalu banyak dukungan doa baik Yang diberikan dari orang-orang terdekat Dan orang-orang baik juga persahabatnya Mudah-mudahan doa baik semua Yang diberikan kepada Leslar Itu diijabah Ijabah dan amin. Ya Ruta Alamin Dan berikutnya Ada unggahan dari Kak Novo nih persahabatnya Kita lihat Semalam mengunggah sebuah postingan momen bersama keluarga besar dalam acara tasyakuran ya, masya Allah. Tentunya harmonisnya hubungan keluarga dari Rizki Bilar sahabat ya. Tentu kakak-kakak tercinta semakin harmonis dan semakin membuat kita bahagia nih melihatnya. Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Kanova tasyakuran Leslar Family 29 2021 Ini momen yang sangat luar biasa tak akan terlupakan. Dalam sejarah persahabat ya pasangan fenomenal Lesti dan Rizky Bilar Dan dalam kolom komentar kita lihat persahabat ya tentu banyak sekali menanyakan live-nya kakak dan dedek Lesti Dari akun Tuti noyaska mengatakan Kak Nova tolong tanyain pengantin baru live-nya dilanjut enggak aku dilema nih mau tidur nggak bisa nungguin notif pengantin baru aja <laughs> Sampai segitunya para sahabat ya Aduh fans sejati banget nih dari Leslar Kita lihat Kanova juga menuliskan Live-nya udahan ya guys Gak dilanjutkan lagi main game nih Tuh para sahabat ya life nya semalam memang udahan Doakan saja mudah-mudahan mereka bahagia selalu Dan memberikan selalu kejutan vitamin untuk kita semua para fans